serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Menemani santai pagi kalian saat ini, Bawang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar gembira dari idola kesayangan kita. Baiklah persahabat untuk mengawali Kabar terbaru di pagi hari ini Kita mendapatkan kabar yang sangat bahagia Untuk warga Konoha semuanya Alhamdulillah single terbaru Leslie Kejora Ini tembus di angka 16 juta viewers Dan Alhamdulillah masih berada di trending Sekarang posisinya trending 7 untuk musik Ini kebanggaan banget Dan kebahagiaan yang kita dapatkan Alhamdulillah selalu bersyukur dengan kekompakan kita, mudah-mudahan semakin solid lagi mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Kejora. Semoga juga Bunda terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaik, ya amin. Untuk berikutnya, persahabat, kita juga mendapatkan kabar gembira di pagi hari ini, Alhamdulillah. Penutupan voting semalam Bunda Lesti dan Papa Bilar berada di posisi puncak Alhamdulillah persahabat ya Sebagai couple media of the 2022 Kita bangga, kita bahagia Karena pemenang couple media of the 2022 Itu akan mendapatkan promosi iklan area publik yang akan ditayangkan mulai tanggal 16 Agustus sampai tanggal 22 Agustus 2022 Banggangan warga Konoha Masya Allah banget ya Selalu bersyukur Alhamdulillah gak sia-sia dukungan dari kita semuanya Kekompakan kita memang terbukti luar biasa Alhamdulillah terima kasih untuk seluruh pecinta Leslar Warga Konoha, Leslar Lovers, Leslie Lovers, lovers Kalian memang the best, luar biasa banget Kita mendapatkan info ini langsung dari fanbase Leslar Indonesia 2020 Perhatikan di kalimat caption info yang dituliskan Ditutup sampai mau keluar ini biji mata Dari tadi bolak-balik kok masih nambah aja Dan di jam satu voting berhenti di posisi ini Alhamdulillah bersahabat ya Les dan Bilar berada di posisi puncak Dengan perolehan voting akhir 348.380 votes Sedangkan di nomor 2 ada pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Vecken. Perohan votingnya mendapatkan 343.767 voting. Alhamdulillah berkat kekompakan kita, Lesti dan Bilar dinobatkan sebagai couple media of dears years 2022. Untuk selanjutnya para sahabat disimak juga, ini ada tentunya pesan yang dikirimkan dari salah satu fans kepada fanbase juga persahabat ya, ini diunggahan akun Rivi anuskornovi perhatikan nih persahabat ya ini pernyataan langsung dari salah satu fans yang secara langsung melihat BBL dan Bunda Lesti di acara Grand Opening MS Glow kemarin perhatikan persahabat kalimat, pesan, atau komentar yang tentunya diberikan disitu dikatakan Cuh, mau cerita. Cuh, aku tadi abis ketemu Lesti sama Abang L. Ya Allah, aslinya masya Allah lebih cantik dan imut. ce Abang L ganteng, gemoy, berisi. Abang L ganteng, gemoy, bersih banget. Duh, ngetiknya apa yang Kan ternyata ya, sekian curhatan aku. ce kayak boneka. Cuk, mereka, aduh, masya Allah banget ya. Saking gemes dan lucunya, secara langsung melihat persahabatnya dari dekat. BBL emang aslinya sangat ganteng dan sangat lucu dan bersih Bunda Lesti pun seperti itu, sangat cantik dan sangat gemoy Wow, ini pernyataan langsung, ini curhatan langsung persahabat ya Dari salah satu fans yang melihat secara langsung juga dari dekat BBL dan Bunda Lesti kita merasa bahagia dan pastinya kita juga semakin kepingin banget ya melihat Lesti dan Rizky Bieler langsung. Semoga aja bisa hadir di konser Bunda Lesti nanti ya kita doakan mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia Dan mudah-mudahan bisa silaturahmi langsung dengan idola kesayangan kita Berikutnya, persahabat disimak juga momen spesial Abang Fothi ini. Cidukan kemarin di acara grand opening MS Glow, nih, ya di Surabaya. Baby L ini semakin ramai orang, malah tertidur nyenyak. Masya Allah, anak baik, anak yang sangat anteng. Masya Allah, banget ya bundanya lagi asik nyanyi. Baby L digendong oleh Kak Sandy tertidur. Inilah anak yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu baby l menjadi kebanggaan menjadi anak yang soleh Pokoknya teh nanti henti selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita momen ini pun diunggah kembali oleh akun Teddy Lalki Jorah Ada kalimat caption yang dituliskan Bisa-bisanya makin rame makin nyenyak WKWK -wk katanya tuh ya Makin rame makin nyenyak boboknya tuh Abang Fatih Komentar pun banyak sekali diberikan salah satunya dari akun Lina Anas Kornaval 16 di situ dikatakan labi lagu kopi dangdut ya bang. Bener-bener anak bunda lesti kejorak tuh, bener-bener ya, anteng dan sangat lucu dan menggemaskan pastinya, masya Allah. Kemudian bersama disimak juga di unggahan selanjutnya. Ini ada waro-waro nih persahabat dari l2w.id. Diperhatikan persahabat ya. Boro-boro untuk Lezel Lovers Kudu kompak ya Jangan sampai tergonjang-gunjing Sama asumsi-asumsi Manja ya kan Streaming Spot TV sampai jebol Salam kompak The Power of Lezler Tuh bersahabat ya Ini juga peringatan dan perhatian Penting banget ya dari L2W Untuk kita semua Lezel Lovers Kudu kompak Jangan sampai tergonjang-gunjing Sama asumsi-asumsi Manja, apalagi sama asumsi-asumsi yang ingin memecah belah Les Lelovors Jadi hati-hati, kita harus tetap optimis, tetap kompak, dan tetap solid Tunjukkan bahwa Les Lelovors semakin kuat Simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W Au alemon daripada sibuk huru Haro Mending Lesa Lovers gempur manja Pasukan Lesa Lovers angka senjata kita Semangat ya streaming lagu-lagu Muda Lesti terkhusus Lentera Mudah-mudahan bisa masuk nominasi Ami Award 2022 Kita bangga menjadi bagian Lesa Lovers karena kita semakin Kompak dan semakin solid Mudah-mudahan kita semua sehat selalu Bahagia selalu dan apapun Yang dilakukan Selalu dipermudah Dan diperlancar. amin kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik dan kabar gembiraan dari idola kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.